Welcome back to my channel Aku senang banget karena hari ini Aku lagi jalan-jalan di Marina Walk Dubai um, Making video di publik Dan akan ngomongin tentang bagaimana cara manifest dream job karir, impian kamu, meskipun sekarang kamu lagi bingung, aku gak tau nih mau bekerja sebagai apa mau menjadi apa gitu, kamu masih bingung, gak apa, -apa pantengin video ini sampai habis oke, okay, let's get started nah bagaimana cara mengubahnya hmm, yang aku lakukan dulu, kenapa aku stres, depresi asam lambung naik, tiap hari bawaan yang mau mual adalah kenapa? karena aku ngeluh terus, setiap pagi aku ngerasa kayak udah stuck, aku ngerasa kayak Kenapa hidupku kayak gini ya? Apa aku tuh nggak pantas bahagia ya? Aku tuh pengen loh kerja kayak orang-orang yang happy gitu kan. Number one yang harus kamu ubah adalah stop ngeluh. Enjoy your present moment right now. Nikmatin dimanapun kamu bekerja. Kenapa? Karena everything happens for reason. Ada alasan kenapa kamu ditempatkan sama yang di atas kerja di sini. Siapa tahu kerjaan yang kamu benci saat ini adalah jembatan kamu menemukan your dream job menemukan your life purpose kayak gitu. Yang pertama stop ngeluh, terus yang kedua kamu mulai membayangkan di kepala sebelum tidur bervisualisasi. Seperti apa dream job impian kamu? Apa yang kamu ingin rasakan? Kak tapi aku juga masih nggak tahu nih mau kerja jadi apa gitu loh. Aku juga masih bingung. Pengen jadi graphic designer, pengen jadi marketing, pengen jadi ilustrator, pengen jadi fashion. Apapun kamu masih bingung nih spesifik. It's okay, normal, nggak apa. -apa. Oke okay, kamu nggak sendiri, kamu nggak gila. Dulu aku juga kayak gitu, aku bingung mau jadi fashion designer, mau jadi graphic designer, mau jadi uh, visual merchandiser, mau jadi youtuber gitu kan Tapi at the end of the day, aku praktek LOA, oke okay? aku udah mulai nih konsisten mengubah hidupku, aku mulai meditasi, aku mulai scripting Oke, okay? menuliskan seolah-olah sudah terjadi kayak thank you God, thank you universe, akhirnya aku bisa bekerja di suatu tempat yang aku suka di mana orang-orangnya semua baik? Aku digaji bagus banget. Aku bisa enjoy, aku bekerja, tapi merasa sedang tidak bekerja. Jadi, aku lebih nulis ke perasaanku bagaimana ketika sudah menemukan dream job yang aku mau kamu udah tahu bagaimana perasaan kamu ketika berada di dream job misalnya kayak oke okay, kak um, akhirnya aku bisa keluar negeri gratis jalan-jalan traveling gratis gitu dibayarin sama kantor it's okay meskipun saat ini posisinya kamu masih nganggur di rumah atau masih ada di kerjaan yang toksik that's fine just do it uh, believe in yourself 100% tanpa ada keraguan kamu tahu kalau itu akan terjadi suatu hari nanti nggak tahu gimana caranya kamu nggak usah mikirin nah terus next the most important thing adalah kamu harus take action, guys percuma kamu udah tahu semuanya yang kamu mau nih, oke okay, aku pengen begini begini begini, tapi kamu diem aja di rumah bengong gitu loh, kamu harus take action jangan takut untuk ngambil resiko, jangan takut untuk take risk, karena gini guys, kalau misalnya kamu mau mulai bisnis, kamu mau resign kamu mau mencoba hal baru, kamu dapat opportunity ini, yang menurut kamu kok kayaknya serem ya, kayak aku nggak mungkin deh bisa ini gitu kan, ambil aja. Selagi kamu cocok sama kerjaannya, selagi ini kayaknya resonate buat kamu, ambil. And let's see what happen. Nah kadang-kadang otak kita melindungi dari hal-hal yang beresiko. That's why banyak dari kalian yang bilang kayak, Oke okay, aku dapet nih penawaran menarik bekerja di luar negeri misal. Tapi kayaknya nggak mungkin deh aku takut nanti uh, ninggalin keluarga aku segala macam. Nah itu otak kamu. Melindungi kamu untuk jangan deh. Jadi otak kita selalu bilang, untuk kita stay di zona nyaman, melindungi kita dari hal-hal yang beresiko. Ah, tapi ketika kamu bisa ignore, kayak enggak aku yakin aku bisa, aku percaya gitu kan. Kalau kata buku You Are Bad Ass at Making Money yang warnanya hijau itu ya, yang pernah aku bahas di video sebelumnya, itu dibilang semakin mengerikan penawaran yang ada di depan mata kamu, semakin kamu sudah berada di jalan yang benar. Kamu harus jangan takut. Mau semengerikan apa itu, ambil. Kamu ditawarin jadi speaker di sebuah acara yang besar, ambil. Kamu pengen memulai usaha nih ya, baju, parfum, makanan, dan kamu takut. Ini kayak mengerikan banget nih saya, ambil, coba aja. Oke, okay, aku mau kasih tahu kamu video ini, pesan penting buat kamu semua yang ada di rumah, oke? Okay? And roughly around here, we start to work. And we work, work, work, work, work, we keep working all the way until we're 65 years old. So as you can see, that is most of your life. So it is very important to spend this time doing something that you love. Being a kid is nice. Retiring is nice. But what about the years in between? These should not be just the write off and just waiting for Friday, just get through it, you can't wait till retirement. Because once those years are gone, they're gone. What I'm saying is, if you're working at a job that you hate, just for a paycheck, tapi yang aku mau bilang sama kamu dream life-nya orang tuh beda-beda ada yang mau punya rumah seperti istana, ada yang pengen punya mobil sport, ada yang pengen keluar negeri terus, ada yang pengen traveling kemanapun dia mau, ada yang pengen hanya sekedar punya rumah di desa, ya kan manajer di sebuah perusahaan besar ada yang pengen jadi PNS, ada yang pengen jadi woman ada yang pengen di rumah aja tuh juga gak apa-apa nah sekarang gimana nih buat teman-teman yang di usia 25 atau 35 atau 40, berapapun usia kalian saat ini dan kalian bingung kayak gak happy dengan yang kamu lakukan saat ini kamu ngerasa stuck, kamu ngerasa kayak terpaksa buat kerja, kamu ngerasa kayak belum menemukan life purpose, kamu ngerasa belum menemukan pekerjaan yang cocok di hati kamu, yang orang-orangnya juga baik, asik, yang ketika kamu kerja tapi merasa sedang tidak bekerja itu kamu belum menemukannya jangan khawatir karena aku dulu pernah ada di posisi kayak gitu, nah apa yang aku lakukan, oke okay. ini kayak 4 tahun lalu ya ketika aku masih stuck kerja di kantoran 9 to 6, toxic job <tuh> yang aku ngerasa kayak Aku gak bisa kayak gini terus sampai tua, stres, depresi, tertekan, banyak target yang bikin aku kayak gila gitu kan. Sampai ada di titik aku mendapat calling. Posisinya waktu itu lagi di busway pakai sepatu high heels, berdiri dua jam macet-macetan, udah malam tuh ya, dari jam 7 sampai jam 9. Aku langsung dapat kayak Panggilan alam gitu loh. Aku bilang ke diriku sendiri, "Aku nggak bisa kayak gini terus. I need to change my reality. I need to change my life." Aku nggak mau hidupku sampai tua kayak gini, depresi, stres. Kalau kamu sekarang resonate, ngerasain apa yang aku rasa zaman dulu. This video is for you. Percaya deh, sama aku nggak ada orang sukses di dunia ini yang berasal dari zona nyaman. Mereka pasti rata-rata merantau. Mereka mencoba hal baru. Mereka berani gitu loh, ngambil tantangan, ngambil resiko. Kalau kamu mau jadi orang sukses, kamu harus berani ngambil resiko. Menurut kalian teman-teman, aku pergi ke Dubai sendirian. I bought one way ticket, oke? Okay? Aku beli tiket satu arah doang. Aku belum beli tiket pulang. Dan aku ketemu sama siapapun di sini. Dibilang aku gila. Wow, you're so brave. You're so crazy gitu. How come? Gitu. Terus aku jawabnya kayak I don't know. I'm just listen to my intuition. I got that calling in my head. Ya udah, aku ada di sini sekarang. And let's see what happen. Kadang sesuatu terjadi ada alasan. Kenapa kita dapat calling itu di kepala? Kayak kamu harus ngelakuin ini nih ada di kepala kamu nih. Tapi sampai sekarang kamu belum melakukan ya. Kamu belum take action. Di situ kenapa manifestasi atau doa kamu belum terjawab? Karena kamunya yang belum mengambil langkah. Kamu masih diem aja, tapi coba deh ikutin intuisi kamu. Kayak udah lama banget di hati dan kepala kamu tuh, kayak nyuruh kamu untuk berbuat sesuatu. Lakukan, and let's see what happen Kamu nggak usah mikir, aduh, nanti kalau gagal gimana? Saya kalau aku nanti uangnya habis, gimana? Stop, mulai mikirin ke sesuatu yang kamu ingin terjadi. Oke, okay? jadi aku kesini ingin menginspirasi kalian bahwa it's fine to take a risk. Jangan takut, kamu nggak sendiri kok. Kamu pasti bisa survive. Kalau kamu nggak yakin dengan dirimu sendiri, kalau kamu juga masih ragu, at least aku yakin sama kamu. Kamu followers aku, kamu subscriber lama aku, aku yakin kamu bisa. Jangan menunggu terus. Kalau nggak sekarang, kapan kamu mulainya? Sekarang, aku mau kamu cek deep breath, tarik nafas, buang pelan-pelan. Everything will be fine. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan berlebih. Aku ada di sini buat kalian. Aku yakin kalian bisa. Oke okay guys, semoga video ini bermanfaat. See you in my next video. Jangan lupa like, subscribe, comment. Oke, okay, bye-bye.